สวัสดีค่ะโนเกีย 2020 นะ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 selanjutnya ke preset yang kedua ya <San> Oke okay guys, selanjut ke preset yang ketiga ya. Oke okay guys, selanjut ke preset yang keempat ya. Terpanggung... Selanjut ke preset yang kelima ke ya Oke guys, selanjut ke preset yang ke-6 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh ya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 Oke lanjut ke preset yang ke-10 ya. Oke lanjut ke preset yang ke-11 guys ya. Oke lanjut ke preset yang ke-12. Oke lanjut ke preset yang ke-14. Kau bilang pasanganmu setia. Hmm, jangan sampai aku screen sucenya <Siterian> Oke lanjut ke preset yang ke belas ya <Siterian>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 Oke, lanjut ke preset yang ke-17, ya. <SILENCIO> Oke, lanjut ke preset yang ke-18. <SILENCIO>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 Lanjut ke preset yang ke-21 ya. <Suluh> Oke, lanjut ke preset yang ke-22. Anisini <Suluh> di disini sini di sini. Sir sat tatam oke okay, lanjut ke presiden yang ke-23 <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke-24 ya. Gua kedeng-deng gua mandi. Ditinggal kok nangis. Oke lanjut ke preset yang ke-25 ya guys ya. Oke okay guys, semoga segitu aja presetnya Semoga kalian suka dan seperti biasa Untuk link presetnya saya sudah sediakan Di deskripsi ya guys Oke dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.